Hai, finally, aku mau duduk-duduk cantik sedikit di tempat dimana yang aku paling suka sekali. Waktu pertama kali aku datang ke Dubai, let me show you. perjalanan ke sana itu biasanya agak-agak riwe, riwe, <laughs> riwe itu karena jalan kakinya agak lumayan. Jadi karena kadang-kadang itu aku males, jadi biasanya aku pakai skuter. Skuter itu di sini kayak, kayak apa ya, aku download aplikasinya, terus tinggal pakai, bayarnya pakai uh, kartu kredit. <laughs> easy, easy di sini untuk transportasi ya mau santai ada, mau nggak santai ada, semuanya ada say Dari sini jalan nanti agak ke sebelah sono. caranya hari ini aku mau pakai skuter dari sini ke sebelah sono. nyebrang, jembatan penyeberangan terus sampai deh tempatnya. Kayak gitu tuh. Orang-orang kok ada di pakai skuter. So, so, so lagi nah gitu sayang-sayang ke di sini nah di sebelah situ ada tempat skuter uh, kayak kayak kayak parkir skuternya kayak terminal skuter gitu deh nah lebih seru di sini ada burung-burung Nih ada skuter satu lagi di sini, pangkal. Ada burung-burung. Nah, di sini orang seneng ya ngasih makan burung-burung itu di sini. Jadi orang suka ngarang orang nongkrong tapi ngasih, ngasih makan burung itu. Nah, ini ada parkiran skuternya. Dan kita boleh pakai ini. Nah, itulah gunanya aplikasi terus kemudian masukkan nomor kartu kredit atau nomor kartu debit terus tinggal pakai deh karena di mana nanti stop disitu terjadi transaksi pembayaran sekian lamanya atau berapa lamanya kamu pakai skuter itu isikan guys nah let's go Jadi ini ada aplikasinya Terus Kita scan Artinya sudah bisa dipakai Ini tempatnya, guys. Nah, kita bisa parkir di sini. Sekedarnya kita datang ke sini. Jadi, tempatnya itu ada sepanjang ini ya, sampai ke sana. Oke, okay. pintu masuknya kelas ada di sini guys mau jalan mencari nudel-nudel yang enderitemaknya so berekilek-berekilek pokoknya hari ini adalah hari makan, kita akan mencoba semua makanan hari ini, oke okay. guys, sekarang kita ada sampai di Wokio, Wokio yang aku waktu itu bilang bahwa uh, tempatnya itu noodle tuh itu enak banget bilang Waktu oh, itu sampai, oh, tapi oh. oh, itu juga ekspresinya kali Tapi sumpah ini enak banget, banget, banget, banget, banget, banget, banget. kenyang. Sekarang saatnya untuk pulang ke rumah. Gila kenyang banget hari ini. Oke okay guys, thank you for watching. See you for next vlog. Jangan lupa like, comment, subscribe. And share <laughs> karena uh, subscribe itu gratis sayang <laughs> dan juga share ke teman-teman siapa tahu uh, ada rezeki terus mau datang ke Dubai <laughs> oke okay, guys bye, -bye.